Capek, capek Kalau ditanya capek enggak? Capek, payah enggak? Payah Kurang istirahat Ini saja saya ya memaksakan diri Karena memang kewajiban Lek ditakoni kesel-kesel Payah-payah Tapi artiku seneng mulai payah ini langsung artiku seneng Artiku cinta bergerak aku ini golek lusing kepotangani ke duniaan kabut kenapa aku dari tadi geser ke sebelah sini soalnya mulai awal aku salam yang sebelah sini tenang yang sebelah sini user makanya aku geser ke sini sorry ya tenangin dulu pikiranmu tenangin dulu hati dan jiwamu nanti kalau udah tenang baru aku mendekat ke kamu aku aku tuh orangnya paling gak bisa tuh kan, yang belakang juga <tuh> Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Nah weh sebu Terus dikini Sampai yang dididik karo pengurus-pengurus muslimat Dilatih dikir Apa tujuannya Untuk membebani bibirmu